Namo Budoyo, Rahayu Sagung Dumadi Kasih ngerepedo nerung sambil Jumpa lagi bersama kami spiritual pertunjuk putih di channel The SPP TV.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 bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu, spiritual, dan budaya Memelihara burung perkutut ada dua kategori Ada yang suka akan suaranya Ada yang suka karena tuahnya atau katurangga Pelihara burung perkutut tentu tidak bisa sembarangan terutama bagi Ndoro yang suka dengan perkutut berkuah. Salah satu jenis burung perkutut ini adalah yang berkaturangan cendolo sabdo. Dalam melihara burung perkutut ada beberapa keyakinan bahwa ada jenis katurangan perkutut yang baik dipelihara dan ada jenis katurangan perkutut yang tidak baik dipelihara. Keyakinan ini sudah ada sejak turun-temurun, sampai saat ini. Dan masih ada yang meyakini dan ada yang sudah meninggalkan keyakinan tersebut. Ada lima alasan mengapa banyak orang berbondong-bondong melara perkutut. Alasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dianggap sebagai hewan yang gaib. Yang memiliki kekuatan magis tertentu Yang kedua Untuk perkutut yang merupakan katorangan baik Akan mendatangkan keberuntungan tertentu untuk pemiliknya Yang ketiga Dianggap sebagai peliharaan yang setia Yang keempat Dijadikan sebagai media pesugihan pada zaman dahulu Dan yang kelima sebagai simbol kecantikan pria pada zaman dahulu dan masih banyak lagi alasan yang menyertai mengapa orang menyukai berkutut sebagai peliharaan sebagian orang juga menyukai peliharaan ini dikarenakan memang burung berkutut cukup elit dan memiliki prestis untuk dipelihara burung perkutut keterangan candala sabdo merupakan salah satu burung perkutut yang memiliki mitos yang tidak baik dipelihara candala sabdo memiliki dua kosakata, yaitu candala dan sabda candala adalah jelek atau buruk Allah sabdo adalah ucapan atau perkataan jadi candala sabda Artinya ucapan atau perkataan yang jelek. Tuah burung perkutut katurangan candela sabdo dipercaya memiliki tuah perkataan yang buruk. Angsar burung perkutut katurangan candela sabdo dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya. lepas dari unsur mitos yang beredar tentang perkutut katorangan candala Sabdo. Perkutut katorangan candala Sabdo memiliki wejangan tersirat Agar pemilik burung perkutut untuk dapat menjaga lisannya Yoni yang dimiliki perkutut katorangan candala lasabdo Memiliki ciri mati yang berbeda di ciri fisiknya Dimana burung perkutut katurangan candela sabda ini memiliki ciri yang berada pada bulu putih kecil di bagian sayap luar Analoginya dari namanya tentu sudah dapat disimpulkan jika Perkutut Katuran Cendola Sabdo kurang baik untuk dipelihara karena dapat membawa pengaruh negatif pada pemiliknya. Yaitu ucapan perkataannya akan cenderung mengarah pada hal-hal yang jelek sehingga membuat orang lain banyak yang tidak suka dan sering menyebabkan terjadinya kesalahpahaman baik di lingkungan pergaulan maupun dalam keluarga tapi jika orang yang memeliharanya tak kuat dan bisa mengendalikan diri selalu menjaga lisan dan berlakunya maka dia bisa menjadi orang yang dipercaya untuk mengemban tanggung jawab besar misalnya saja dipercaya untuk menduduki di jabatan penting dalam pekerjaannya atau bahkan mendapat kedudukan tinggi di masyarakat Para leluhur kita tentunya tidak asal-asalan dalam menamakan katurangan pada burung perkutut Karena semua nama-nama katurangan burung perkutut selalu memiliki makna yang berkaitan dengan tuah atau manfaatnya Ketika seseorang dipercayakan untuk mengemban tanggung jawab di pundaknya, Maka dia harus bisa menjaga lisan atau ucapannya karena ajining diri soko gedalin lati Artinya Nilai dari seseorang terletak pada lidahnya Harga diri seseorang terletak pada ucapannya Jika ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulutnya baik Maka dia akan dianggap sebagai orang baik sehingga akan lebih dihargai dan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain tapi jika kata-kata yang diucapkan selalu tentang kejelekan cacian, kata-kata kotor, fitnah, dan provokasi maka dia akan dianggap sebagai orang yang tidak baik dan akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain hal itu juga senada dengan peribahasa mulutmu adalah harimaumu Hai ajining diri bisa diartikan dengan harga diri kewibawaan diri nilai dari diri sendiri lati berarti mulut ucapan kata-kata jadi secara harfiah ajining diri ing lati berarti harga diri nilai seseorang terletak pada ucapannya terletak pada apa yang disampaikan lewat mulutnya, dan mungkin memang benar bahwa apa yang diucapkan oleh seseorang sedikit banyak merupakan representasi dari orang tersebut. Tutur kata baik, sopan, lemah lembut umumnya diucapkan oleh orang yang memang memiliki kepribadian yang lemah lembut. Orang yang ucapannya sama dengan tindakannya adalah pribadi unggul yang berkarakter Kenapa demikian? Karena memang sudah sulit dijumpai orang yang konsisten antara perbuatan dan ucapan Dalam konteks pribahasa atau arti kalimat di atas Secara ringkas memang artinya seperti yang sudah kami sampaikan saat ini namun demikian, tidak melalui 100% benar jika hanya berdasar apa yang diucapkan seseorang bisa diketahui karakternya Sekian apa yang bisa kami sampaikan